Akhir-akhir ini, berita kembalinya Luis Suarez ke Premier League banyak beredar di beberapa media. Namun bukan ke Liverpool, Suarez dikait-kaitkan dengan tim besutan Steven Gerrard, yaitu Aston Villa. Mengapa transfer ini akan jadi sangat menarik? Performa Suarez di Atletico Madrid tidaklah terlalu buruk, namun juga tidak bisa dibilang bagus. Sejauh ini, Suarez berhasil membukukan 7 gol dan satu assist dari 20 pertandingan di La Liga. Memang terjadi penurunan jika dibanding musim lalu, yang mana Suarez berhasil mencetak 21 gol dan 3 asis dari 32 pertandingan. Elvis Tolero saat ini telah menginjak usia 35 tahun. Memang bisa dibilang wajar jika ia tidak tampil mentereng seperti musim-musim sebelumnya, namun raihan dan kontribusinya bagi Atletico itu cukup untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa bersaing di Liga Top Eropa. Sebelumnya dikabarkan bahwa Suarez sudah mendapatkan tawaran dari klub Brazil dan Arab Saudi. Namun, setelah munculnya rumor bahwa Aston Villa tertarik untuk mendatangkannya, berita itu pun menjadi perbincangan hangat di kalangan media. Aston Villa yang sedang membangun kekuatannya kembali di bawah komando Steven Gerrard, nampak serius melakukan manuver-manuver untuk mendatangkan pemain top. Sebelumnya mereka telah mendatangkan Lukas Dinia dari Everton dan Philippe Coutinho dari Barcelona dengan status pinjaman. Di bawah asuhan Gerrard, Aston Villa mampu bangkit dan mulai merangkak naik ke papan tengah klasemen Liga. Telah sebelumnya mereka terseok-seok di papan bawah. Keputusan Coutinho merapat ke Villa Park mungkin nampaknya menjadi keputusan yang sangat tepat bagi Coutinho maupun Aston Villa. Coutinho berhasil menyumbang satu gol dan satu assist pada debutnya di Aston Villa kala Aston Villa bersua Manchester United yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Meskipun saat itu ia dimainkan sebagai pemain cadangan. Rumor kepindahan Suarez menyusul mantan rekannya Philippe Coutinho mulai berhembus dari Spanyol. Menurut Montero, Suarez mungkin akan meninggalkan Atletico dan pindah ke Aston Villa mengingat saat ini ia tak lagi memainkan peran vital bagi Atletico seperti musim lalu. Ditambah lagi, klub asuhan Diego Simeon itu telah mempunyai pemain hebat lain di lini depan, seperti Antoine Griezmann. Hal ini diperkuat oleh keberadaan Steven Gerrard dan Coutinho D'Aston Villa, yang mana mereka pernah menjadi rekan tim saat masih sama-sama berseragam Liverpool. Kabar lain menyebutkan bahwa Suarez sampai menolak tawaran dari tiga klub Brazil dan klub Arab Saudi demi bisa bermain di Villa Park. Mendengar kabar ini, Philippe Coutinho pun bereaksi dan memberikan tanggapannya. Suarez adalah pemain yang fantastis. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bermain dengannya lagi. Akan jauh lebih mudah untuk bermain bersama pemain seperti dia karena dia selalu bergerak dan tidak pernah tiap. Nampaknya kotinya pun sangat antusias apabila transfer ini bisa terwujud. Namun, hal berbeda dilontarkan oleh Steven Gerrard yang menyebutkan bahwa mereka sedang tidak mencari penyerang tengah. Kami tidak mengincar penyerang tengah pada jendela transfer sekarang, itu sudah jelas. Saya tentu mengenal Luis dengan baik. Dia adalah pemain berkualitas. Hal itu telah ia buktikan sepanjang karirnya. Namun kami tidak akan mendatangkan penyerang tengah baik itu Luis Suarez atau siapapun pada bursa transfer kali ini," ungkap Gerard. Meskipun statement tersebut bisa dibilang statement penutup dari drama kepindahan Suarez ke Aston Villa, namun itu bukanlah keputusan final. Bisa saja Gerard ataupun para petinggi Aston Villa berubah pikiran. Mengingat bursa transfer belum ditutup hingga tanggal 31 Januari 2022 Padahal sebagian fans telah bersemangat menyebut transfer ini Hingga ada yang menyebut bahwa Gerard akan membangun Liverpool cabang Birmingham Dengan mengangkut mantan pemain-pemain Liverpool ke Villa Park Bagaimana menurut kalian? Apakah transfer ini akan terwujud? Silahkan berikan jawaban di kolom komentar